Ah, saya bawa jamaah saya daripada Melaka bulan 1 baru ni. Saya buat lawak. Dia lenoh. Dalam lenoh tu. Saya macam adik. <tik> ah. Gelak ke lenoh? Dua-dua.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 Okay. Nah, seperti itu Ustaz Abdullah Khairi Nah, di sini adalah suasana di Padang Mahsyar Masya Allah Kalau kita nak belajar Padang Mahsyar Macam mana, ya kan? Ah, tak dapat dibayangkan guys Matahari sejengkal daripada kepala kita hanya orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW hanya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahuwataala yang mendapat naungan dari Allah Subhanahuwataala Allahu Akbar semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat naungan nanti dengan berusaha sekarang ini ya memperbanyak amal soleh memperbanyak istilahnya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala melakukan lakukan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua menjauhi larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya maka daripada itu insya Allah kita akan selamat kelak di padang mahsyar guys Ya Allahu akbar Belum kepada Padang Mahsyar Kita masuk ke dalam kuburan aja ya kan? Kita masuk ke dalam kuburan aja Kita masih bertanya-tanya Apakah kita akan selamat? Apakah kita akan disiksa? Na'udzubillah bin Talik. Semoga kita semua yang menonton video ini Dan orang tua kita, keluarga kita Dijauhkan daripada siksa kubur Dijauhkan daripada fitnah akhir zaman juga Amin, amin Ya Rabbal Alamin saya ingat masa saya di Madinah dulu ada seorang ustaz bercakap bahawasanya Rasulullah SAW ingat mati dalam sehari itu 20 kali. Ah ingat kan? Kalau kita ke Madinah tu Rasulullah ya kan makam Rasulullah, rumah Rasulullah SAW berdekatan dengan makbara baki ataupun penguburan baki. Nah di mana Rasulullah SAW berziarah? akan tetapi Rasulullah SAW mengingat kematian sebanyak 20 kali. Kita dalam hidup kita ni dalam sehari ingat mati tak? Kadang kita terlupa tahu. Ah, Kadang kita tak tahu kita nak mati Betul tak? Ramai orang macam tu Saya pun terkadang lupa Nak ingat eh saya nak mati Saya nak mati Rasulullah ingat mati tu 20 kali Kita ha, dalam sehari pun tak ingat Seminggu pun tak ingat kita nak mati Macam mana tu? Bahkan kalau kita ingat mati, maka insyaAllah kita akan senantiasa dekat. Kita senantiasa akan ingat kepada Allah Subhanahu SWT dan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, mari kita istiqamahkan mengingat mati guys. Sebab mati itu menanti kita. Dan kita sekarang ni sedang berjalan menuju kematian. Oleh sebab itu, kita ingat, kita ingat. Supaya apa dalam diri kita tu tidak hanya dunia. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, akan tetapi kita juga mengingat kebahagiaan kita di akhirat kelak. Seumpama kita tak ingat mati, maka kita akan sangat-sangat menikmati. Ataupun bisa dikatakan kita itu terlalu bahagia, terlalu senang dengan kehidupan dunia kita. Maka... Di situ kita akan lalai kepada akhirat Maka di situ kita akan lalai dalam ibadah kita Maka daripada itu kita akan lalai daripada berbuat kebaikan Sebab kita dah lupa Kita dah macam seronok sangatlah dengan kehidupan dunia ini Dengan kesibukan dunia kita Maka daripada itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita Ingatlah mati, ingatlah mati, ingatlah mati Kan? sebab apa? Insya-Allah dengan ingat mati itu kita dekat dengan Allah dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu. Allahumma salli ala salli Muhammad. Okey guys, di sini langsung saja kita tengok videonya. Let's go. Okey, ini dari Abu Ammar channel guys. Koleksi video pendek ilmu dan soal jawab agama. Semua kita bangun dalam keadaan telanjang. Allah. Bila bangun tuan-tuan, semua telanjang. Saidatina Aisyah tanya, Ya Rasulullah, ketika telanjang, tidakkah kita melihat kemaluan masing-masing? Nabi kata apa? Ketika itu, kamu tak mampu melihat kemaluan kamu dan kemaluan orang lain. Kepala kamu pada ketika itu, hanyalah mendongak ke langitnya. Masa tu tuan-tuan, kita sedang menanti. Apa nak kena kat kita ni? Semua duk. Masa itu hanya bergantung dengan amalan kita. Ada di kalangan kita tuan-tuan, dia berjalan kepala di bawah, kaki di atas. Jangan fikir dengan logik akal. Ada yang berjalan, perut terburai, ikut dosa dia. Ada yang berjalan tuan-tuan, keluar darah, nanah dan danau daripada kemaluannya. Ada yang jalan, tangan ke bawah, kaki ke atas. Itu mengikut amalan dia. Pada ketika itu tuan-tuan, kita akan berkumpul beramai-ramai dalam kitab kata apa? Kita akan bersama daripada umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Umat akhir zaman tu siapa? Kita. Kita akan dikumpul di semua umat. Bila umpul tuan-tuan, daripada umat Nabi Muhammad, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita akan berjalan beramai-ramai dalam kitab kata. Semua umat ni Kita akan cari Nabi yang pertama nama Nabi Adam. Ya Nabi Allah khalaqahu min yadahu. Allah jadikan kamu daripada tangan kekuasaannya. Isfaqlana Berikan syafaat kepada kami Bi badril hisab Mulakan hisab Semua umat kita ni akan cakap sentak Bagi mula hisabnya Bukan ma minta masuk syurga. Mula hisab Apa kata Nabi Adam Nafsi-nafsi Kamu-kamu aku-aku hari ni Nabi Adam tak boleh tolong Ada tak yang nama Adam dalam masjid ni Agak-agak Adam tu boleh tolong tak Lagi tak boleh tolong tuan-tuan Ni Nabi Adam ni Nabi Allah khalaqahu min Allah jadi daripada tangannya maksud dia kekuasaan sebab jangan kata tangan tu macam tangan manusia sebab laisa kamislihi shayun Allah tak sama dengan sesuatu tapi disebut yadahu daripada tangan kekuasaannya direct terus maka minta nafsi nafsi Nabi Adam kata kamu kamu aku idhabu ila nuh Nabi Adam kata pergi cari Nabi Nuh. Kita berjalan tuan-tuan nak jumpa Nabi Nuh selama 3000 tahun. 3000 tahun tu bukan dunia bang pak cik. 3000 tahun akhirat. Al-yaum fil akhirah 1000 sanah Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Kali dengan 3000? 3 juta tahun dunia. Bayang tuan-tuan. 3 juta tahun dunia. Betul tak? Allah. Betul tak? lah. ribu Betul tak? Adapun 1 trilion sama dengan hutang negara. Kau <tolah> tak tahu tuntut kerajaan sendirilah aku pun penin tuntut. Ada <tolah> kan? Ni sampai dekat Nabi Adam ni, Nabi Nuh sampai-sampai semua serentak sebut ya nabi Allah isbat lana, bagi siapa kat kami bi badril hisab, minta mula hisab. Bukan minta mula nak masuk syurga Minta hisapnya Cepat sangat Nak sampai Nabi Noh 3000 tahun akhirat Sampai-sampai Nabi Noh kata apa? Nafsi, nafsi Kamu, kamu, aku, aku Nabi Noh tak boleh tolong Adalah dalam masjid nama Noh Agak-agak Noh tu boleh tolong tak? Tak ada harapan lah Noh tu pun Jarang datang masjid Macam mana nak tolong? Ni Nabi Noh ni, Nabi Noh kata apa? izhabu ila Musa ha. pergi dari Musa Berjalan pula Nabi Adam ke Nabi Nuh 3000 tahun Nabi Nuh kepada Nabi Musa 3000 tahun berapa dah 6000 tahun 6000 tahun akhirat kali dengan Satu hari 3000 tahun dunia 1000 tahun dunia berapa Tuan-tuan saya pun lemah matematik tuan Sebelum kita kira tu Saya nak lancarkan tabung tuan-tuan Untuk uh, Masjid ini Seperti yang diberitahu oleh pengungsi kita tadi Jadi mari sama-sama tuan-tuan Kita Buat kutipan derma uh, sempena dengan malam ni Sila-sila Mana yang kutip Tabung tadi mana Dah kutip dah Jalan, Jalan dah Saya pun nak buah juga Ambil yang tak buah lagi ni Mana tabung tadi Hmm. Tuan, pengusi kita baru 2 hari lantik ni. alhamdulillah. Ha, alhamdulillah. Jadi bo banyak sikit. Ha barulah pengusi ni akan kekal. Allah. Ha, mana duit tabung ni? Ha nampak tu ha. Ha. Abang Haji kita ada kalam. Ha tu tabung tu. Bo banyak sikit ha, untuk uh, apa nama uh, masjid kita. Ha pengusi datang unduk tu. Alhamdulillah. Dah, dah, dah. Bubu-bubu. Apa yang tak bohong lagi ni? Bohlah tuan-tuan. Masjid kita ni alhamdulillah tak dibangun masjid kecuali dengan infak tuan-tuan. Betul. Ni masjid ni hebat ni. Dulu buat ni kutipan derma ke ataupun bantuan masa buat ni. Derma orang berapa juta agak-agak. Masa zaman itulah. Lama ya? Lama dah. Berapa ni agak-agak? Zaman uh, Sultan Melaka ke ni? <laughs> Lama sangat ya. Sebab tu panas tuan-tuan, aircond -tuan. tak function. Sebab apa? Tuan-tuan tak bubuh derma. Kalau bubur, tuan-tuan aircon -tuan, tu dia laju sikitlah tuan-tuan. Ni nampak satu yang pasang pun. Kalau tak pasang. Ha. Macik, sejuk tak? Panai, hang pada muka tak pernah datang? Datang selalu sejuklah insya-Allah. Kan. Ha, ni semua tuan-tuan daripada derma tuan, tuan lah. ada kipas, ada lampu semua ni. Ada kapet. Kalau tidak susah tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata akhir zaman masjiduhum amirah, masjid hebat-hebat wahia kharabul huda. Tak ada petunjuk. Kerana apa? tak ada program? Alhamdulillah ada fungsi baru ni ha, Dengan dua hari lantik, jemput saya Karaoke lah tuan-tuan Saya ni susah nak masuk Melaka ni Tapi Alhamdulillah dia dapat tauliah lah tuan-tuan Dapat kebenaran ha, Jadi harap-harap berterusan lah. Boleh Asha. mengajar dekat Melaka ni so, Tuan-tuan setuju tak kalau saya duduk sini? Setuju, Suju, setuju Suju, Betul tak? Setuju ya? <laughs> hmm, saya mustilah. ada travel saya dekat ni Saya buka syarikat saya UAK Travel Ada kafe saya Semua di sini Saya cadang nak duduk di Melaka ni Masya nak beli rumah sini nak duduk di sini. Tuan, -tuan Sejo dak terima orang Melaka ni. Kan lah betul. Ha tu kena tra kena training training. Kalau orang Melaka ni maki dulu. Lah tu apa rasa. Ya? Ha kena training tu. Tan. Saya oh, jumpa ya. orang Melaka. Ustaz lah habau. Apa habau-habau <laughs> ni? Rupanya maki tu kan. Tapi belagoi orang Melaka tuan. Saya pergi satu masjid dekat lebuh raya. Saya masuk tu, tandas-tandas. Kalau lah dia orang tengok live ni. Masjid tu bagus. Saya Aha. masuk duduk ada pantun. Burung merak ikan lampam lepas berak sila <laughs> Wah melaka hebat dengan pantun tu. Oh betul ha. betul betul. betul. Tu, nak pergi nak pergi nak basuh tangan tu ada tempat kencing tu kan. Dia depuh pantun. Ekor kucing ekor tikus lepas kencing sila jurus. Betul ada masjid ni kalau dia tahu melaka melaka. Oh melaka. Saya ubah dekat tempat saya. Burung merak, ikan lampam, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak silapam Siapa tak pam haram jadah. Betul <laughs> bubuhlah. Boleh, boleh, Bung boleh. Si bubuh baru kan. Baru 2 hari nak ni kan. Ambil-ambil bubuh bubuh. Banyak dia orang berak tak pam. Betul. Kan? Kada kencing Allah, tuan-tuan. Ni kita ni. Derma tuan-tuanlah tuan-tuan eh. Ya alhamdulillah tuan-tuan bubuh derma ni. Saya, saya juga agak ini ya guys, saya berkenaan dengan di masjid ataupun di mana-mana pun Saya nak berpesan kepada kawan-kawan semua itu kalau memang jorok dari awalnya gitu susah gitu guys ya setidaknya kalau numpang kencing kalau numpang istilahnya berak ataupun ya tempat buang air besar macam tuh ah disentor di brass lah di macam tuh air tak paham juga bahasa Malaysia itu tapi kalau di sini disentor guys ya is disiram macam tuh biar tak pesing biar tak bau lah macam tuh ada juga ya macam tuh lah ini menandakan bahwasannya hanya numpang hanya lewat saja kan okay? dan memang jorok ataupun bisa dikatakan tak baik daripada rumahnya daripada kebiasaan dia ya kan macam itulah jangan sampai macam itu ya guys ya jangan sampai ya kasihan yang petugas masjidnya oke okay? enggak mana tadi sampai dekat nabi nabi Musa alaihi nabi Musa kata apa nafsi nafsi saya boleh ceramah sampai sejam ya Muzi kata dia dah masuk sejam lima minit tadi nak terus nak berhenti terus god Terus. Terus. Kan? Ya, okey, berkdua pun tak apa. Tonton boleh tunggu. Tonton boleh tunggu, tonton tunggu saya nak balik. <laughs> balik, tonton. <tuan -tuan>. Ha, <laughs> uh, saya pun lapar, tak makan lagi ni. Lepas ni ada makan tak? <laughs> ada. Kita cepatkan lagi habis, tonton. Lapar nanti. Allah. Uh, saya sajakah termasuk semua? Ustaz saja ya. Ah pada muka <laughs> <laughs> hangpa. Saya saja saja. Ah tak apa lah, tu tak lawak-lawak tuan-tuan. Orang Melaka okey kalau kadang-kadang tak lawak ni tuan-tuan, dia lenoh. Kadang-kadang buat lawak boleh noh. Ha, saya bawa jemaah saya di Padang Melaka bulan 1 baru ni. Saya buat lawak. Dia lenoh. Dalam lenoh tu. Sedap <laughs> <laughs> mati. Ha. Gelak ke lenoh? Dua-dua. <laughs> Dia lena tapi gelas. Makan ayam biru. Tahu ayam biru? Ayam biru yang... High. Ayam belanda, ayam landa. Allah. Sebab oh, tu saya tengok dia gelas. Saya buat lawak terus. Dia gelas. Gelas. Lepas tu dia kata ustaz tak larat. Gelas daripada ustaz. Gelas. Gelas. gelas sampai nak terkencing. Uh, tu. Okey tuan-tuan. Nampak dekat Nabi, Nabi Musa. Nafsi-nafsi. Nabi Musa kata. Betul. izhabu ila Ibrahim. Jalan sampai Nabi Ibrahimlah. Berapa lama? 3,000 tahun. Berapa dah? 3,000, 3,000, 3,000. 9,000 tahun akhirat. Bagaimana dengan amalan kita? Kalau jalan dalam keadaan, perut terburai dengan dosa. Makan benda tak elok. Ni, keluar darah nanah-dana daripada kemaluan kerana berzina. Tangan kita, tuan-tuan, pegang. Kepala di sini, kaki di atas. Macam mana? 3,000 tahun, 9,000 tahun. 9,000 tahun. Sampai dekat Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, Anta Khalilullah. Tahu tak Khalilullah? Khalil ni orang paling dekat. Anta Khalilullah, Ispa'lana Nabi badul hisab. Ni, tolonglah kekasih Allah ni. Tolong ni, hisab ni. Cepatlah, kami tak tahan dah. Apa kata Nabi Ibrahim? Khalilullah. Nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Ada tak dalam masjid nama Ibrahim? Ada tak? Pak Im boleh tolong Pak Pak Im. Pak Im pun Baim, tak Ibrahim. letak Baim. Tak ada harapan Minta ma'alah kalau Pak Im tak rasa Ada Pak Im tau? Ada Pak Im <laughs> uh. Alhamdulillah tuan -tuan. Sekarang ni nama Ibrahim tak ada dah Nama sekarang komersil Nama pelik-pelik Nama Nama Muhammad Saya nak tanya macam tu lah Ada tak ni Sekarang ni nama Muhammad Di sini Melaka ni Ada tak Muhammad atau Ahmad Cuba angkat ha. Muhammad saja. Oh, Alhamdulillah lagi. Ada tak Muhammad? Lagi? Alhamdulillah lagi. lagi? Ada tak nama Ahmad? Ibrahim? Seorang lah. Lagi ada Ibrahim? Dua lagi. Tak ada dah. Nama Musa? Jarang ada ni? Ada? No, no. Nama Musa agak jarang. Oh, lagi, tak ada dah tuan-tuan. No? Nama apa tuan-tuan ni? Allah. Aduh bugam lah. Daniel? A Daniel? Oh, Aw Aisyah ada Aisyah Tak ada Khadijah tak ada juga Fatimah Bilalui, bantai. Bantai. Bantai? Umi Khalsam Tak ada, tak ada. Tak ada juga. Eh nama apa ni <tuh. tuh>. Allah khabar Zama tu tuan-tuan berkat sebab nama Nabi Nabi Ibrahim Nafsi-Nafsi Aku-aku kamu Izhabu ila Isa Jalan Nabi Isa berapa pulak Tiga ibu, tiga ibu, tiga ibu 12,000 12, tahun akhirnya Sampai Nabi Isa Ya Nabi Allah Ispa'lana bagi siapa hari Mula Isa Nabi Isa kata apa? Napsi-napsi hari ni Aku-aku Kamu-kamu tak boleh tolong Izhabu ila khatamun nabiyeen Pergilah cari Nabi akhir zaman Siapa Nabi tu? Ni yang kita sebut ni Nabi Muhammad SAW. Allahumma SAW Kita pun pergi Sampai dekat Nabi Muhammad Nabi Muhammad sedang sujud di hadapan Allah Jangan bayang Allah dalam bentuk manusia Tak boleh bayang dengan otak Otak ni Allah jadi Betul. Jangan tuan, tuan bayang Tuhan ni macam tu Oh Tuhan ni duduk atas arash Macam mana? Atas bangku Macam kita duduk, tak boleh bayang bang Otak kita ni Allah buat Takkan nak sama dengan yang mencipta Kita buat kereta, sama dengan kereta tak? tuan, -tuan buat patung Sebiji macam Ustaz Abdullah Khairi Sama juga jerkah pun Hei! Agak-agak sama dah? Dia tak ada roh. Tak akan sama tuan-tuan. Dia tak boleh ada naluri. Tak sama. Allah cipta kita tak sama. Jadi kita, Nabi nak sujud. Bila Nabi sujud, ya Nabi Allah. Ni kita panggil. Irfa' Raksaka angkat kepala kamu. Isfa' lana ya Nabi Allah. Minta syafaat dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad angkat kepala angkat-angkat Nabi tengok-tengok Nabi kata apa? ha ummati ini umatku macam mana Nabi mengaku ni anggota wuduk kita bercahaya ha, ni nak bagi tahu sampai dekat Nabi Muhammad Nabi tengok ni anggota wuduk basah bila basah tuan-tuan ada orang basuh sini ini Nabi tak buat kalau boleh tak payahlah kan? yang ni tak ada ada orang bubur dia kata buat bulan bubur bu bu ni uh, kita tak sakit kepala Nabi tak buat yang tu Nabi tak ada? ada orang bertambah kan tak payah Ha, kalau nak bagi lebih tu tak nak masalah Kita tak jumpa lagi lah Kalau ada hadis Minta maaf lah Tak jumpa lagi yang kita basuh ni kan Ada tak tuan-tuan? Di Arab ha, tu Saya ada. di Arab tuan -tuan, Kalau jumpa liat. hadis Beritahu saya lah Kemudian basuh kaki Bagi lebih bagi lebih. Ayuh. Dah habis tuan-tuan Nabi kata Haza Ummati itu umatku Bercaya ni Kita pun pergi Ya Nabi Allah Isfa'lana Nabi tak kata apa Nabi pergi sudut depan Allah Selama 3,000 tahun lagi Allah. Berapa dah? 18 ribu tahun Bila dah 3 ribu tahun ni Allah kata apa? rasaka. Angkat kepala kamu tu syafa Tanya, aku bagi syafaat Kalau saya, saya kata apa? Ya Allah, aku datang ke air molek ni Allah ramai yang dengar Seorang pun tak tidur Ya Allah, bagi semua ni masuk syurga ya Allah. Amin. Betul tak? Saya akan doa tentu alam Ataupun Nabi kata apa? Kalau saya, Ya Allah bagilah isteri dan anak aku masuk syurga. Mesti itu dulu tak? Ya? Ataupun Ya Allah aku masuk syurga Ya Allah. Tapi Nabi kata apa? Ya Allah, umati, umati Ya Allah, umatku, umat aku Ya Allah. Umat aku dulu Nabi ni. Siapa umat tu? Kita semua ni. Lalu Allah kata, Man fi qalbihi misqa la sa'irin minal iman fa'akhirin minal na siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji gandum iman keluar daripada neraka besar biji gandum saya nak tanya tuan-tuan siapa di kalangan dalam masjid air molek ni dia rasa dia iman sebesar biji gandum bangun bang abang pergi balik abang jamin syurga tapi kalau tak yakin tunggu sampai habis boleh tak ni keluar masuk syurga Nabi tuan-tuan tak masuk lagi. Nabi pergi sujud lagi. Sujud 3000 tahun lagi. Berapa dah? 21000 tahun akhirat bang. Allah kata irfa' ra'saka angkat kepala was'al tu'tah wasfa'tu syafaat. Tanya aku bagi syafaat. Kalau saya saya kata apa? Ya Allah aku ceramah lama dah. Ramai pengikut aku. Facebook saya ada kakak 400000. Ya Allah yang 400000 yang like tu masuk syurga. Tuan-tuan like dah. Ha like tu, cepat like tu. Dia masuk syurga ni kan. Instagram dekat-dekat 400 juga. Yang tu semua masuk syurga. Kalau saya. Tapi Nabi kata apa? Ummati, ummati, ya Allah. Umat aku, umat aku. Allah kata. Man kana fi qalbi misqala, misqala zaratin, misqala qardalin minal iman, faakhriju minana. Barang siapa ada sebesar syair tadi, gandum. Ni syair ni sebesar biji sawi. Biji tu lah. Sebut biji apa Ha, biji sawi iman, keluar daripada neraka keluar umat Nabi Muhammad yang iman sebesar biji, biji sawi tadi biji gaduh, biji sawi masuk Nabi tak masuk lagi, Nabi sujud lagi 3,000 tahun lagi, berapa dah? 24,000 tahun akhirat, berapa kali dengan dunia? jangan tanya 2.6 bilion <laughs> tuan-tuan ni sebut angka menggelak tu banyak tuan-tuan. Alhamdulillah. Bila Nabi kata apa? Ummati ummati umatku. Allah kata man kana fi qalbihi mithqala zarratin sebesar zarah. Iman yukhriju minan nar. Keluar. siapa ada sebesar zarah atom-atom. Siapa sini yang sebesar atom jamin syurga. Ada sebesar atom tak? Tak ada. <coughs> Duduk sampai nak habis dah. Sikit lagi sikit lagi. Insya-Allah. Ni dah habis semua. Nabi tak masuk lagi, Nabi sujud lagi. Allah kata irfa' ra'saka angkat. Ya Muhammad. "Mada turid? Apa kamuna?" "Ya Allah, man kana min ummati." Siapa di kalangan umat aku? "Fi kalamihi," di kalimahnya, kalam dia. "La ilaha illallah" dakhala al-jannah ya Allah. Siapa yang umat aku ni? Umat aku. Maksudnya umat semua. Ada kalimah la ilallah masuk syurga? Maka Allah kata, "Man kana fi qalbihi" La ilaha illallah, dakhala al-jannah. Terus Allah kata, siapa dalam hati dia ada la ilaha illallah masuk syurga, termasuk umat Nabi Adam. Kerana Nabi Muhammad, mereka keluar dengan kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Barulah Nabi tunggu depan depan titik sirat. Salim, salim Nabi kata. Hebatlah Nabi. Tentu pergi ziarah Nabi dah. Belum lagi bang, kumpul duit pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. Jadi teringat guys, masa-masa awal pertama saya ziarah kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbayang di situ hanya ingin ya, bersama dengan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sampai saya itu mendekat, mendekat kepada pagar yang ada di sebelah kiri saya, dan di situ biasa perbatasan antara Raudah dengan rumah Baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Saya mengintip, saya mengintip ya Rasulullah, ya Rasulullah, Salatu wa salam, wa alaikum, wa salam, wa ya Rasulullah. alaikum, wa alaikum, wa saya tidak bisa berkata-kata apa-apa waktu itu Karena pertama kali Berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Yang mana dulu hanya mendengar di pengajian Di sekolah-sekolah cerita Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW Bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW Menyebarkan agama Islam Dicaci, dimaki, dihina, dilempari Allahu Akbar pada masa itu saya ingat semua saya ingat bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah berperang dan lain sebagainya di mana di situ kecintaan seorang ya yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menitiskan air mata di mana di situ banyak sekali orang menangis di mana di situ waktu saya di dalam Allahu Akbar. Tak terasa air mata pun terjatuh, guys. Karena apa? Saking rindunya kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Apabila kita bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat-malaikatnya menyampaikan salawat kita kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahilham. Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih Ustaz Abdullah Khairi yang sudah memberikan Allah tausiyah kepada kita, nasihat kepada kita. Betapa mulianya, betapa baiknya, betapa sayangnya Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Masuk surganya itu belakangan. Kalau umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dah masuk surga semua, waktu diaumul masyar, ya, maka di situ baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang diucapkan hanya apa? Umati, umati, umati. Kita yang difikirkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW Allahu Akbar Maka perbanyaklah Salawat guys Siapa yang dekat dengan Baginda Nabi Muhammad SAW yaitu orang yang memperbanyak Salawat kepadanya Orang yang senantiasa menyebut namanya Kalau kita cinta Kalau kita istilahnya sayang kepada Baginda Nabi Muhammad Sama halnya dengan kita Cinta kepada kekasih kita di awal-awal Ataupun di akhir-akhir Sampai akhir hayat Kita akan terus menyebut namanya Begitu juga ketika kita cinta Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Kita Menyebut nama Baginda Nabi Muhammad SAW Senantiasa menyampaikan Salawat dan salam Sehingga apa kita tetap terhubung Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Oke itu saja video kali ini guys Sangat panjang sekali Dan saya sangat senang ketika mendengarkan tausiyah ataupun nasihat Daripada Ustaz Abdullah Khairi ini Masya Allah terbaik memang Terima kasih guys Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Segala yang benar dari Allah Dan kesalahan ataupun ketidakbenaran itu Berasal daripada kebodohan saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh